Oke pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial, mungkin video tutorial mungkin juga enggak Bagaimana cara mengecek versi game di Nintendo Switch ya, jadi mungkin kalau kalian pengen pakai glitch atau bug atau exploit gitu kan Itu kan cuman uh, bisa di versi tertentu ya, jadi kalau kalian mau ngecek dulu ya versinya sebelum kalian praktekin jadi kalian uh, bisa cek dulu gitu Dan sebenarnya untuk cara ngeceknya gampang banget, kalian cukup tinggal pilih aja gamenya Uh, kalau kalian pakai game yang cartridge atau digital sama aja gitu ya. Kalian nggak harus masukin cartridge nya. Kalau kalian pakai game cartridge, kalian bisa klik aja yang uh, lambang option gitu ya. Kalian klik yang tambah itu, kalian option dan nanti kalian bisa melihat di situ yang namanya uh, Legend of Zelda: Breath of the Wild ada judulnya dan nanti di bawahnya akan ada versinya gitu dan ada publisher-nya. Publisher atau mungkin developer ya. Developer-nya publisher, publisher atau developer kayaknya sih publisher ya. Karena uh, saat saya cek Uh, catrin ini ini bukan atlas tapi sega gitu kayaknya ini adalah uh, publisher juga sih ya. kayaknya bukan developer dan kalian juga bisa melihat versinya adalah versi 1.0.1 gitu dan yaitu tadi sih fungsinya adalah kalau kalian memang pengen uh, cari bug atau glitch atau exploit misalnya glitch uh, uang atau apapun itu karena kan kadang-kadang suka di fix kan atau mungkin suka di patch gitu jadi ya kalian bisa pakai Glitch atau exploitnya dengan versi yang kalian punya gitu mungkin versi satu kalau kalian pakai versi cartridge gitu kan dan kalian uh, jangan update aja sih gamenya gitu kalau kalian memang mau pakai versi satu dan ya jadi cukup segitu doang sih untuk videonya intinya gampang banget kalian cukup klik aja yang lambang tambah di Joycon kalian gitu ya Joycon yang kanan ya bukan yang kiri kan karena klik tambah atau kalau di PS itu adalah start gitu ya dan kalian bisa langsung Lihat faksi dari game kalian gitu. Dan ya jadi cukup segitu doang sih untuk videonya. Kayaknya untuk tutorialnya cuman pencet satu tombol doang. Dan kebanyakan ngobrolnya. Tapi ya udahlah gitu doang ya untuk videonya. Thanks for watching. Bye-bye.